Halo Menterklovers, keluar dari zona nyaman dan berusaha merintis bisnis secara mandiri, tentu dibutuhkan niat dan keberanian. Risiko kegagalan dan keberhasilan akan menjadi cerita tersendiri yang bisa dibagikan kepada anak maupun cucu di masa mendatang. Salah satu seat maker yang Mr. MB kunjungi kali ini dulunya adalah pegawai di sebuah maker motor di Bilangan Bekasi, Jawa Barat. Beliau kini berdikari mendirikan workshop dengan label usaha sendiri, biarkah penasaran, Ayo ikutin saya. Nah, sekarang saya sudah berada di workshop PAS Jogsheet Modified. Gak usah pakai lama, langsung aja kita berbincang-bincang dengan Om Faisal mengenai keputusannya untuk berdikari. Ayo. Halo, Om Faisal. Apa kabar? Baik. Sehat ya, Mas. Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, Pak. Kita, kami datang ke sini nih, pengen mengetahui usaha barunya Om Faisal nih. Oh, Katanya boleh, kan boleh. sudah keluar dari sinemaker sebelumnya ya. nah Berapa tahun berkarya di sinemaker sebelumnya? Sebelumnya ada kali empat tahun, cuman ini dulunya belum fokus lah. Jadi masih di kampung mungkin 2 tahun terus pengen. Terjun di dunia jok lagi, jadi berangkat ke sini lagi 4 tahun Nah ini berarti di sini mulai tahun berapa nih? Tepatnya? Nih? Tepatnya sih bulan September kemarin Nah berarti ini hampir setahun inilah Pengen berdikari sendiri aja Ya itu mungkin udah terpikirkan dari jauh-jauh hari ya Udah ada tempat, udah ada buat belanja Nah kita untuk memutuskan ya, ini buka sendiri gitu Buka workshopnya itu dari jam berapa sampai jam berapa tutupnya? Kita buka workshop dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau misalkan jam 9 malam masih ada orang nih, kita bisa lanjut sampai jam berapapun. Yang penting ada kopi gitu aja ya Ya tergantung konsumen juga sih, pulang kerja kalau siang nggak sebat paling malamnya kan gitu. service dari PAS jok apa aja yang dilakukan nih perbaikan joknya berbagai macam sih ada yang standaran biasa ada yang custom cuman minimalisan modelnya ada yang custom model ekstrim gitu kan sebenernya seminggu ada berapa sih yang custom sama yang harian pelapisan ulang biasa gitu. untuk custom kita sebenarnya bikin dulu lah paling ekstrim maksimal 4 hari nanti dipajang di depan ada orang lihat biasanya kan Naksir, tanya-tanya, ya udah jadi itu jadi per minggunya. Itu kalau yang custom, dua sampai tiga. Kalau harian, kan standaran aja, maksudnya paling modif-modif simple aja yang bisa ditunggu. Gitu kan, dapat lah sepuluh lima belas, itu kan satu hari, Sudah, kalau, satu hari 15. kalau yang harian. Tahanya itu sudah merambah online ya. Bagaimana menyikapi tren penjualan online, strateginya yang dilakukan ya. Strategi sih sebenarnya normal gitu aja lah maksudnya lah. Kalau misalkan pengiriman ke luar negeri ini ya, Hongkong. Kita harus benar-benar meyakinkan lah. Meyakinkan kalau barang itu aman dan nyampai cepat gitu. nggak ada kendala sama nah sekali gitu. Itu dari Hongkong tuh dapet tahu dari mana. Dari IG. IG-nya PS Jokset Modifit. Urusan ekspor barang kan agak rumit agak nih. Agak rumit, Aduh, ya. mungkin buat seat maker motor yang mau merambah pasar luar negeri bisa dibagi ceritanya. Ini sih sebenarnya kalau masalah harga gitu ya. Kita bedain dari harga lokal Indonesia gitu maksudnya kan buat biaya administrasi buat pengiriman ekspor sama potong lain-lain gitu kan sampai dua kali lipat lah, dua kali lipat lebih lah gitu maksudnya kan dari harga jok normal di sini Nah itu kan kalau yang luar negeri kalau yang pasar lokalnya sendiri nih, itu gimana tuh? Ya untuk lokalnya sih standar aja lah kalau daerah luar Jawa itu kan mungkin mengeluhnya di biaya ongkirnya lah jadi kalau orang yang benar-benar hobi ya dia nggak masalah sebenarnya gitu kan. Oke Mintek Lovers, seru juga pinjam-pinjam dengan Om Faisal. Semoga kisah inspiratif dari beliau dapat memberikan inspirasi kepada Anda. Jangan lupa Bro, kalau mau pasang jok custom atau sekedar melapis ulang jok kesayangan di motor Anda dengan bahan MBTech, bisa langsung datang ke workshopnya PAS di Jalan Kodau nomor 7, jati mekar, Bekasi. Oke, Om Faisal, saya pulang dulu. Terima oh, iya. kasih sudah diterima di sini. Lain kali kalau boleh kita mampir lagi. Ya yeah, boleh boleh yeah, yeah. ada pertanyaan atau info mengenai produk MBTEK Silahkan hubungi Hotline MBTEK di 021-458-42598 Atau chat WhatsApp di 0812 1982 -2323. Sampai jumpa di lain waktu dan tema yang berbeda.